Selamat, Selamat datang kembali di Kreatif Media, Media YouTube channel ini. Seperti biasa, barang saya bagusukan Ida. Hariya Bas Gara di sini. Dan saya Ajas aja. Ya. Kita udah lama nih nggak uh, tag video bertiga ya. Iya. Yeah. Nah kali ini kita bakal bahas yang lagi trending banget, tapi seputar dunia horor. Hmm. Kalau kalian biasa main Twitter, pasti kan udah pernah lihat ya, lihat, oh, gak lihat, lihat, <laughs> lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, Si hantu Cindy yang katanya hmm. mesen ojol, naik ojol nggak cuma mesen, naik ojol Dari apa? Bandung, Bandung ke Subang Bukan cabang <laughs> okay. Bukan cabang sampe muruk ya Terlalu jauh ya Itu katanya uh, viral banget gitu loh. Viral uh, Viral okay. banget okay. Jadi memang pakai itu ya lo, Lokat-lokatnya viralnya oh iya gitu. Viral hmm. itu harus yeah. Kayak gitu, jadi kita bakal bahas Kita bakal bacain kisahnya terus kayak gimana Terus kita coba analis.. analisa <laughs> ya analisa lho tuh ya analisa ya, kita si Lisa <laughs> <laughs> kita analisa nanti uh, sebenarnya kita.. menurut kita, pendapat kita nih hmm, gimana gimana ya. oke okay, yang pertama kita.. kita nah, ambil. ceritain awal dulu ya? ya kita okay. awal dulu. yuk ceritain awal dulu ya ada.. apa namanya? perempuan mm -hmm. namanya Cindy okay. dia itu.. ngakunya bekerja di jurnal Oh jadi dengan... awalnya gitu Iya awalnya. Ya, awalnya Nah dia kan sudah pesen Ini ada dua ojol Gak cuma satu Kalau di yang saya baca ya Si Cindy ini dia udah naik ojol Tapi si ojol pertama ini dia gak mampu sampai ke Subang hmm. Karena kan dia Karena jauh ya Bandung Subang Iya gak cuma jauh tapi harus pulang pergi Karena si Cindy ini ngakunya mau wawancara di salah satu band Mau nganu daftar kerja Terlalu gitu Iya cuman kan mau ngambil ini apa Pakaian Bajum. Berarti Ih. gak malam ya Iya, Siang Oh, Siang Siang Ketemu di lampu Merah Si Ojol pertama ini dia Nggak mampu sampai ke Subang Dia estafetkan ke Ojol yang lain Namanya Icang kalau nggak salah Nah, si Icang ini akhirnya mengiyakan si Cindy Lalu dia mengantar sampai ke uh, Subang Tapi anehnya di jalan Dia dipandang cukup Apa namanya Dipandang orang-orang itu membingungkan Dengan tatapan yang Orang-orang uh, yang menatap si Icang dan Cindy ini heran gitu kenapa? ya karena Icang ngomong sendiri Enggak, dia membawa Cindy. nah orang-orang pada bingung orang -orang orang. kenapa? ya karena kita menceritakan Cindy ini orang. <laughs> <laughs> <laughs> kalau si Cindy ini enggak orang-orang biasa aja. <laughs> okay. ya, Maksudnya mungkin... kan orang kan enggak tahu tuh Cindy oh, itu Cindy, siapa. Uh. kenapa orang-orang pada bingung? ya mungkin si Icang ini dia ngobrol sendiri di motor atau hmm. mungkin... Nah mungkin kalau ngomong sendiri mungkin mungkin ya. Yeah. Itu orang lihat aneh. <laughs> karena si Cindy ini kan dia nggak uh, orang biasa, <laughs> bukan orang biasa darah bius. <laughs> iya, nggak sengaja berasal dari dunia lain. Oh, ceritanya seperti itu ya. Ceritanya ya, seperti tuh versinya ada banyak ya. Maksudnya hmm. kalau aku kalau cerita yang aku baca itu ceritanya jadi ada biasalah ada ojol... terus dapat pesanan beberapa hmm, hmm. pesanan terus dia uh, harus berangkat ke Subang tapi tanpa ada tahu ngapa-ngapainnya ya ke Subang kenapa pokoknya 400.000 pokoknya itu nominal yang harus dikeluarkan hmm, sih terus ceritanya dia membawa lah ngebawa si mbak Cindy ini ke arah Subang terus tapi di tengah-tengah perjalanan itu si mbak Cindy nya itu cerita-cerita sukanya itu cerita mistis sukanya cerita mistis nah, itu anehnya katanya tukang ojolnya eh uh, Mulai anehnya disitu, sukanya cerita mistis Terus dia ngomong dia tuh kerja di timnya Jurnal Risa yeah. Terus bahkan dia tuh nawarin Nawarin kerjanya kerja buat mas-mas ojo Mas-mas kalau misalnya ya Mas-mas mau nggak mas kerja di, di Jurnal di Risa, di gitu? Risa Tiap syuting bayarannya ratus 200.000 Itu udah ditawarin sama si Cindy berarti mm -hmm ya buat kan, setannya iya, dia kayak maklar pekerjaan juga <laughs> dia kayak job seeker ya, ya habis itu perjalanan mm -hmm. perjalanan terus katanya uh, si Cindy-nya ini kayak nawarin mas, mas Ojol, mau nggak aku gantiin gitu masnya kan capek sih. akhirnya mas Ojolnya tuh mau yang bonceng malah jadi. mas Ojolnya jadi yang bonceng si Cindy-nya yang depan habis itu, setelah itu nggak ada cerita apa-apa sih ya mungkin kata benar kata mas aja ada yang ngomong ngelihatnya aneh dan apa-apa hmm. tapi nggak tahu anehnya karena apa mungkin dia motornya jalan sendiri <laughs> itu kalau yang misal <laughs> kalau kamu bayangnya gini kalau misal uh, si masih si Odolnya itu bawa si Cindy misal katakanlah orang-orang lain tuh nggak bisa lihat sini dia ngomong sendiri ya, misalnya itu sendiri. cuma diliatin ya, lah, lah ya tapi kan masih Posisinya masih enak, gitu loh. Si Mas Ojolnya di depan, mm, yeah. Tapi kalau waktu si Cindy yang bawa motornya, jadi kalau <laughs> dia mau di belakang mau nanya, mau nanya, mau main gta tapi <laughs> <laughs> Ini ini mau nanya, mau nanya, mau ini analisa macam apa ini? <laughs> terus? nanya, mau nanya, ada kejadian apa-apa cuma, ya dia cuma kayak merasa aneh aja terus, besoknya itu dia dihubungin teman ojolnya atau apa gitu pokoknya intinya ngabarin mas orang yang, oh nganu pertamanya tuh mas ojolnya tuh nganterin ke rumah katanya ke rumahnya bapaknya gitu setelah dianter wah ini mulai merinding ya? hahaha <tuk> mulai <tuk> <tuk> <tuk> tanya, ya. kameraman kamera betul uh, si mbak sindinya ini ternyata masuk di rumah kosong rumahnya Cindy hmm. tapi itu dia bilangnya itu rumahnya Cindy hmm, rumah kosong huh? ya Abang Ojo lah bingung lah rumah kok kosong kok ngomongnya ya. rumahnya gitu hmm. udah gak ada cerita apa-apa dia pulang besoknya ada Ojo lagi yang gak tahu apa itu si Icangnya itu aku gak tahu ya dia tuh kayak ngasih kabar Mas-mas, kamu yang sabar ya mas ya Aku sih baca ini gitu ya hmm. Kamu yang sabar ya mas ya Yang kamu boncengin kemarin tuh udah meninggal 4 tahun yang lalu Oh berarti ternyata si Cindy itu adalah sosok hantu yang naik ojol hmm. Ternyata dalam kenyataan Cindy sudah meninggal hmm. 4, 4, tahun, 4 tahun, tahun yang lalu, lalu. Jadi dia pesennya delay om Oh. Terus kalau oh, dari Mas Gebet gimana? Kalau yang dari aku sih sama kayak si Mas Aji. Dia tuh si Icang itu bawa si Cindy dari Bandung ke Subang terus Sepanjang perjalanan tuh banyak orang yang nyalip terus ke dia. Kok aneh, tapi tapi dia pasti di depan kan, kan enggak kayak percet kita tadi kan. Dia minta digantiin. Si Icang itu juga bingung kok aku diliatin emang ganteng enggak kan? Marah dikira itu sama si Icang. <laughs> <laughs> karena kan karena iya, <laughs> diceritanya saya bahasa orang-orang yang yang nyalip terus mandang mereka si Icang sama Cindy ini dengan penuh keheranan si Icangnya Jangan-jangan mau dibegal ternyata kok? Cuma ngeliat aja. Iya, ya? cuma ngeliat aja. Karena waktu uh, versi saya yang baca ya, waktu di turunan yang belokan it, itu, iya, ya belokan sama, di belokan itu harusnya jalan yang lurus. Ah. Tapi waktu <laughs> Cindy yang bawa, bawa, belok, tikung, ini, ini loh. Di jalan, ini kan diakui Icang saat itu. Jadi si berarti Mas Icang ini ja, apal jalan apa ya berarti ya? Ah, enggak, nggak bukan apa jalan. Lihatnya jalan lurus. Tapi waktu ini emang si Icang dibonceng. Berarti benar, benar emang si Icang dibonceng Tapi terus ia merasa aneh karena jalan yang terlihat lurus tiba-tiba menjadi tikungan tajam Sehingga ia mengajukan pertanyaan ke Cindy kan Kak kok jalanan perasaan lurus tapi kok belok kata Terus Cindy jawab, nah coba kalau AA yang bawa pasti kita eh Enggak, kalau AA yang bawa pasti kita celaka gitu loh itu yang tadi <laughs> masuk <gimana? laughs> Jadi itu yang, yang lihat pokoknya bingung ya antara sama lucu ah, gitu. Soalnya iya. aneh aneh aja setan ngapain pesan ojol gitu loh. Hmm. Itu terus. memang mungkin delay dia pesan 4 tahun yang lalu <laughs> baru ke-proof <laughs> hari ini. tahun lalu belum ada soalnya oh, 4 tahun lalu belum ada ojol. Mungkin dia nyesel gitu. Mati kenapa sebelum ada ojol. Uh, iya. Nah, uh, terus ceritanya kalau yang dari ceritaku hmm. tadi tuh uh, pas sudah saat dikabarin, ternyata si mbak Cindy itu meninggal di perjalanan dari Bandung ke Subang juga, ceritanya iya mungkin dia mau evaluasi <laughs> evaluasi jalan? perjalanan pertama dia kecelakaan versi hantunya, coba cek lagi oh, mungkin langsung ngomongin tadi maksudnya kalau tadi lurus, malah celaka oh, dia iya, saya belok kita jago maksudnya, banget ya, si plot jago maksudnya. banget eh. jadi emang dia, ternyata biar enggak Sebenarnya uh, sebenernya menganalisa track ya dia itu mm -hmm, yeah. iya Jadi biar nggak terjadi kecelakaan lagi Mas Aji nggak kagum sendiri? Iya, saya kagum sama kita semua sebenarnya Cindy juga nggak karikatif sebagai hantu Ya, karikatif Iya, nggak ada variasi hantu, Kreatif? Iya nggak, kreatif Kalo jadi karikatif Nggak kreatif buat jadi hantu Standar-standar clash hantu-hantu Itu kan kalau dia uh, melakukan interaksi sama orang yang masih hidup <tanya> <tanya> pasti dia menunjukkan rumah kosong sebagai rumahnya. Hmm. Iya kan tadi ya. Iya itu kan class, makanya si Cindy. Apa ini. sih kumang class class apa enggak Maksudnya biasa biasa aja standar ya standar. Oh, standar. Klise maksudnya. Iya klise. Karena <laughs> <Class, saya> nggak <laughs> tahu cara makanya gimana ya <laughs> class of class. <laughs> itu dia nggak. Saya <laughs> tadi terakhir ngomong apa? class. <laughs> si, si Mas Ojolnya ini tuh dia tuh komen di. Youtube-nya ya, nah, Terus dia ngomong, intinya ngomong Mbak, disuka ada namanya Cindy nggak? Uh, disuka ada namanya Cindy nggak? Soalnya nyeritain yang tadi itu hmm. Bahwa dia ngangkut orang Namanya Cindy udah, Namanya Cindy ngakunya dia kerja di jurnalis, hmm. Nawarin kerja, ternyata dia udah meninggal 4 tahun yang lalu hmm. Mas Gabes juga tadi, apa sih? Cerita soal yang apa? Di, ah, Itu tuh jadi Kan itu sempat nge-ngebom tuh di cerita si Cindy itu di Twitter. Terus ada yang komen. Kalau nggak salah, komen tuh bilang, tapi aku nggak sempat screenshot kok gitu. Dia tuh bilang, kalau si Cindy itu sempat muncul di Ospek salah satu universitas di Jawa Barat Kebanyakan Ospek kan siang ya, mungkin. Hmm. Tapi aku heran, ini benar setan Cindy bukan apa emang orang yang masih hidup namanya Cindy, kayak serem udah gitu doang. Sekarang kita bedah deh, bedah hmm. dari kemungkinan-kemungkinannya. Misalnya dari awal ketika dia pesen ojol, berarti dia otomatis punya akun iya, punya handphone punya handphone punya kuota punya kuota punya niat buat pesen ojol. iya, tapi kan dia niat pulang namun oh iya, dia emang niat pulang berarti niatan syarat-syarat buat niat udah terbunuh oke, berarti itu Maxine iya iya, enggak, enggak, enggak, enggak Maxine sorry, Uri sekarang gini loh, setan ngapain punya HP HP. Dia kan bisa terbang bus, langsung nembus-nembus gitu kan Kalau di film-film gitu kan hmm. Terus ngapain pesan ojol gitu loh? Apakah, ya berarti kan pertanyaannya dua Apakah itu memang benar setan Ket. atau sebenarnya itu orang? Apa, iya apa orang ya hmm. meniat ngerjain gitu ya? Iya gak usah meniat ngerjain Cuma ya dia memang pengen pulang aja gitu Oke oke Tanpa Aduh. harus membayar ongkir Eh apa namanya ongkos ojol Kok bisa? Ya karena kalau misalkan Kemungkinan kedua dia itu adalah orang yang apa namanya masih hidup, ternyata Cindy masih hidup, tapi dia pesen ojol terus apa namanya pulang dan dia kan nggak diceritakan bahwa hantu Cindy ini dia membayar ke ojolnya. Iya, oh, yeah. ya itu memang gak ada ceritanya makanya aku tanya tadi akhirnya bayar apa kagak gitu. Iya. Yeah. Habis itu yang kedua adalah setahu gue ya, setahu gua tuh namanya ojek online itu punya uh, jarak maksimal yang yeah. harus ditempuh ya itu kalau nggak salah sekitar 25 puluh ya, sampai tiga puluh kilometer tidak nyampe intinya Bandung Subang tuh nggak nyampe ya iya Bandung Subang tuh jauh banget hmm. Bandung Subang tuh jauh banget dan itu mesti lebih dari 30 km kilometer oh. gitu loh jadi mungkin nggak sih terus tapi kalau nggak dia sama Mas Aji yang tadi dia dua kali pesen buat balik iya pesen ojol itu bolak balik tuh dua ojek bolak balik Apa, atau di tengah perjalanan itu. dia ganti dia sebenarnya kalau versiku ya, dia itu sudah naik kamu kayak sendiri? enggak, masih yang versi yang aku pakai oh, <laughs> dia sudah naik ojol, hmm. pertama tapi belum sampai ke Pulau Bali hmm. berarti cuma satu arah? satu arah waktu mau ke arah umumnya, uh, ulasnya yang... dia ganti, ganti drift uh, kayak Estafet itu sih jadi driver apa ojol pertama dia nggak mampu karena faktor motoran yang memang nggak mampu oh. lalu dipindahkan ke si Icang tadi. Terus berarti mas Icang tuh berarti kasarannya tengah perjalanan sampai rumah terus balik lagi ke Bandung. Iya. Yeah. Berarti itu mungkin biliran ya mungkin ya. Biliran mungkin maksudnya Apalian nggak open, iya nggak, nggak pakai iya sampai keluar angka empat ratus terus mm. terus yang kalau yang kalau yang apa namanya? muncul di ospek Universitas Jawa Barat itu aku nggak ngerti cerita kelanjutannya apa soalnya aku lihat uh, komennya cuma segitu, doang hmm. kalau menurut aku nih bukan... Buka, ya emang yang pertama itu nggak serem ya pertama jujur, aku bilang <laughs> ceritanya nggak serem gitu aneh aja ya, yang kecuali aneh. yang tadi, jalannya lurus jadi belakang ah, itu, itu mungkin serem tapi kalau dibayangin aneh <laughs> jadi di belakang dia. <laughs> jadi itu ternyata tuh, sampai, sampai ada investigasinya gitu loh sama orang-orang kampung Ya, itu. Rumahnya itu ngecekin, ada gak sih namanya Cindy gitu Dan ternyata? Ada Ya ada, ada, ada terus ada. tapi ngomong udah meninggal pasalnya malu Jadi kalau emang misal beneran si setan Cindy itu ada Ngeprank lu gak nge serem dan <laughs> dan ya, aneh itu Tapi iya ya, kayak ngeprank ya Jadi setannya uh -huh. dia ngaku kalo temen, eh, apa, krunya jurnal Risa padahal kayaknya jurnal risa ya udah udah empat tahunan udah, sih. udah udah lama udah lama udah sih lama. cuma dia sampai ngomong 200.000 ratus ribu oh, masih dia udah tahu ya. misalnya udah udah tahu selubungnya si jurnal risa dong kan kalau aku nyorot <tuk> di ini apa waktu perjalanan si si hantunya yang nyetir hmm. selain kayak dibahas di sini selain kelihatan konyol risa tapi kalau misalkan <tuk> harusnya kan kalau si si siapa si, si namanya ojolnya yang nyetir jalan lurus hmm. Tapi waktu si Cindy yang nyetir dia belok-belok. Kalau terus ada quote-nya di situ. Hmm. Quote-nya apa? Uh, coba kalau yang bawa pasti kita celaka. Iya. Yeah, <laughs> ada quote-nya juga. Kalau menurut saya di situ ada kejanggalan. Kalau kalau misalkan si apa namanya? Si Cindy yang nyetir lalu berbelok sedangkan jalannya harusnya lurus, mereka harusnya kecelakaan. Ya eh, kan tadi ini plot twist-nya tadi. Oh iya, ada plot twist-nya. <laughs> Ada plot twist-nya. kan, kan di sini kan ceritanya kalau di situ kan si Icang itu ceritanya kan belum sadar kalau si Cindy itu sepasang. Lalu ceritanya di situ kan kayak gitu kan. Telah tahu rumah kan itu kan rumahnya yang dituju sama si Cindy kan besoknya kan emang diperiksa lagi sama si eh guru kalau nggak salah. Kalau nggak salah kalau masalah. Kalau nggak salah, dan itu emang rumah yang kumuh, kosong, kosong, kosong udah hmm. bobrok gitu kan. berpenghuni lah hmm. ga, ga Tapi mungkin mungkin aja ya maksudnya kalau misalnya kita.. aku juga termasuk seringnya nonton Youtubenya nya Sain hmm. ya. jadi memang dia kan menurutku ya lumayan interaktif ngobrol dengan setan oh gitu ya? hmm. lumayan interaktif lah maksudnya dia mengikuti perkembangan zaman hmm. dan macam-macam gitu loh, obrolannya jadi kesimpulannya apa? kalau menurut aku sih uh, aku sih nggak 100% percaya sama cerita ini jujur jujur loh, ini pendapatku hmm. aku nggak 100% percaya soalnya uh, Uh, kemungkinan itu enggak masuk akal banget ketika setan atau hantu atau supranatural atau itu uh, sampai ngutak atik teknologi kita itu itu itu menurutku itu menurut, kalau menurut Mas sama Masaji beda kan nggak tahu juga hmm, yeah. ya kalau um, kalau masalah kayak kejanggalan ya banyak ya termasuk yang kita bahas tadi mm -hmm. secara teknologi yang ya nggak mungkin lah maksudnya secara uh, fisik sama yang nggak kelihatan itu bisa bisa nge lah gitu hmm. kasarannya Kalaupun bisa, dia butuh energi yang sangat besar gitu, mengurus energi cuma Iya, mengurus energi Habis nonton tadi <tuh> <tuh> Nah, terus uh, Memang Apa ya? Ya, lumayan janggal ya ceritanya Maksudnya ya, kayak kaya cucok logi gitu loh Iya, kayak Ah, gak terlalu... Tuh ah, butuh to be true bilang Tuh scare to, gitu. uh, to be true Tuh weird to be true Iya, mungkin apa, apa, apa. <laughs> <laughs> saya pribadi, untuk percaya atau enggak, itu sindi-sidi di setengah percaya, setengah enggak Kalau menurut saya cerita ini ya mungkin enggak menyenangkan Walaupun <laughs> Kamu ngeriak terus ya? Iya, pendapat saya Pendapat saya, cerita si Sindi ini di ini enggak menyenangkan Tapi ya mungkin bisa dihitung apes juga bersih <laughs> odol <laughs> Karena di air cerita kan dia diceritakan kalau teman-teman yang sudah sweeping rumahnya Cindy ini ternyata bilang ya sudah maaf, a aja ke. Ya. juga. Aku nggak tahu sih konteksnya dia ngomong. Saster diikhlaskan hmm. tuh konteksnya apa nggak tahu juga nih. Ya itu sih mungkin dari saya nggak menyeramkan. Oke. <laughs> <Nyari -nyari. laughs> Udah gitu aja kali ya. Hmm, jadi uh, mungkin kalian juga bisa komen ke kita. Soal kalian tang tahu tangg tanggapan ya. kalian soal cerita, cerita ini. ini ya? Kalau nggak, kalian tahu cerita yang sebenarnya soal si hmm. tanggal, ini apa kalian? Uh, atau juga kalian sebenarnya udah pernah ketemu sama si tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, cerita tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, subscribe tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, tanggal, Terus kalau seperti yang Mas Eddy bilang kalau kalian punya cerita lain yang perlu kita Baah. analisa, kita bahas tulis aja di komen. Uh, sekian dulu videonya, saya Bagasul Dani, Arya Basparo di sini. Ajo, sampai jumpa di video kita berikutnya, dadah.